Keren sekali wow. Keren sekali boom, boom. Boom, boom. <laughs> Mantap sekali Keren sekali Keren sekali. Keren sekali. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.